Ano Pak, oleh Pak yang Yo teman-teman selamat pagi. Ini adalah pengerjaan sorga sebuah gedung. Di ya, gimana cara-cara untuk sedang membuat adonan adonan buat cor. Ini adalah proses pengetoran bangunan dak tingkat 2 nah. Tuh kawan-kawan Prosesnya menggunakan seperti biasa mesin molen mesin molen dicampur semen, dicampur pasir seperti biasa pekerjanya ada 1, 2, 3, 4, 5 6, 7, 8 9 10, nah ini, nah ini, ini ada yang mengangkat doanya ini dua di bawah, yuk, oh, monggo monggo ini oh, apa oh, oh, oh, oh, oh, oh, Nah ini baloknya, oh, iya, iya. tukangnya semangat sekali Karena tadi pagi bisa rapat dari semangat semuanya kerjanya Nah ini beliau, ini, ini Pak Mandor yang paling senior Pak tukang yang paling senior nah, nah, ini beliau, nah ini lihat ya, setelah dibuat bisingnya Mengetorannya Cukup lancar banget prosesnya. Yuk. Ini cor manual, jadi cor manual enggak pakai mesin mixer yang kayak cor dak. Tapi ini kan cor untuk tiang-tiang uh, balok. Nah, nah, Loh, ini. Loh, ini. Loh, ini semangat sekali. semangat, semangat, semangat, Ini yang menaik-naikkan ember motorannya, kemudian ditarik ke atas, oh, motor tiang pancang untuk tingkat dua atau untuk lantai dua. Nah ini. Prosesnya dilihat kawan-kawan, saya kira ini proses pengerjaan tor. Ini prosesnya, ini ada yang ya, ini narik. Nah, terus pemasangan tiang panjang untuk lantai dua ini prosesnya kawan-kawan jangan lupa di subscribe di komen kawan-kawan pengerjaan pengecoran yang lantai kedua jadi ini proyek masih bunyi mungkin tidak kedengaran mesin molen mengaduk semen bahan sotor masih bunyi nah ini naikkan prosesnya oh, pasukan, dengan semangatnya kotor nah, jadi kerja saling bau membau jadi ayo, ayo, ada cekat, cekat. Cekat yang Bawain aduannya Itu aja kawan-kawan Jangan lupa di Subscribe, di komen Terima kasih Assalamualaikum